Hai hai hai Tahukah kalian sob, jika kucing besar dapat ditemukan di berbagai belahan bumi Setiap spesiesnya pun unik Mulai dari macan tutul salju di pegunungan Afghanistan hingga singa di Afrika Dengan tubuh yang berukuran besar Kucing-kucing besar tersebut merupakan predator bagi banyak hewan di habitatnya Kebanyakan kucing besar termasuk predator di alam liar Namun siapa sangka? Meski kucing-kucing ini menempati puncak rantai makanan, ternyata ada sebuah momen di mana mereka juga bisa dimangsa oleh satwa buas lainnya. Berikut beberapa momen ketika pemangsa jadi mangsa. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Harimau Dimangsa Piton Besar Siapakah yang akan menang jika ada seekor ular piton dan harimau terlibat duel hidup mati? Pertarungan dua hewan liar ini bisa digambarkan penuh pertumpahan darah. Ketika harimau yang ganas menggigit tubuh ular yang melilitnya, video pertempuran sengit antara piton besar dan harimau raja hutan ini diunggah oleh salah satu warga net di TikTok. Terlihat pada video, dua satwa ganas ini bertempur di pinggiran hutan. Ya, ular memanfaatkan lilitannya untuk meremukkan harimau, sedangkan si raja hutan memanfaatkan taringnya untuk menyayat-nyayat tubuh si ular. Sampai akhirnya harimau nampak dalam keadaan terdesak dililit kuat-kuat oleh piton. Namun harimau berusaha melonggarkan lilitan piton dengan berguling-guling dan menggigit sang piton. Meski terluka dan rawan dicabik-cabik harimau dengan tarinya, piton tetap melilit harimau. Tetapi akhirnya harimau pun tumbang, alami remuk dililit oleh sang piton. Video berdurasi satu menit lebih 29 detik ini menjadi viral setelah dibagikan dan sudah ditonton sebanyak 23 ribu kali. Macan tutul dililit piton raksasa Selain harimau, ternyata ada juga sebuah video pertarungan seru antara ular piton dan macan tutul yang terekam oleh fotografer profesional dan menjadi viral di media sosial. Taukah kalian sob, jika ular piton dan macan tutul adalah dua pemangsa yang berbeda keahliannya. Piton mampu melumpuhkan mangsanya dengan lilitan otot tubuhnya. Sementara, taring macan tutul sangat tajam dan kuat untuk memangsa makanannya. Awalnya, kedua ular dan macan ini sedang mengincar impala yang sama. Namun, ular piton mengalihkan perhatiannya untuk menyerang macan tutul. Macan tutul itu pun meloncat terkejut ke udara lalu membalas dengan memukul kepala ular dengan cakarnya yang besar. Meski sempit terbelit ular piton, macan tutul itu berhasil mencakar tubuh si ular. Dan hingga akhirnya terlepas dari belitan dan menggigit kepala piton tadi hingga mati. Pemandangan ini menjadi sejumlah pengunjung taman safari ini, dan tak banyak yang mengabadikannya dengan kamera. Pada akhirnya, piton dikalahkan dengan banyak luka tusukan di tubuhnya, terutama di area kepalanya. Ular itu terlihat masih bergerak lambat sesuai kepalanya di gigit macan tutul. Namun, macan tutul itu juga mengalami luka-luka yang jelas terlihat di kaki kanan depan.